Analisa USD Swiss Franc tanggal 27 Januari tahun 2022, tren pergerakan USD Swiss Franc berada dalam tren bullish dan masih berpotensi melanjutkan kenaikannya ke sekitar area 0.92550. Cermati pergerakan USD Swiss Franc jika terus bertahan di atas area 0.92100 karena ada potensi USD Swiss Franc kembali bergerak naik ke sekitar area 0.92550. Sebaliknya, waspadai pergerakan USD Swiss Franc jika berhasil menembus ke bawah area 0.92100.